ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا عليم يا رحمن يا رحيم أدخلنا في الصالحين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين وكلنا وليا حافظا نصيرا معلما موفقا برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم لا عقيبهم فلن يضر الله شيئا، وس الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله كتاب مؤجل، ومن يريد ثواب الدنيا منها وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجَزِّ الشَّاكِرِينَ الحمد لله wa karatan ayat yang 144 145 daripada surah al-imran dapat kita pelajari dan dapat kita membaca dan mendengarnya Allah Taala lah yang mendengar bacaan kita dan menerima bacaan dan pendengaran sekalian kita serta memberkatinya amin Al rabbil alamin alhamdulillah Ayat yang kita membaca tadi berhubung dengan kematian dan kewafatan Rasulullah s.a.w. Di mana satu cabaran dari Allah Ta'ala Dia kata Muhammad ni tidak ada kecuali sebagai seorang Rasul Yang telah mendahului sebelumnya oleh Rasul-Rasul lain Dia sebagai penghujung, pengakhir khatam kepada Rasulullah, kepada para ambillah para al-mursalim apakah patut sekiranya dia mati dan dibunuh atau dibunuh kamu itu jadi murtad terbalik ke atas tumik-tumik kamu dan barang siapa yang murtad maka tidak membim akan Allah sedikit pun dan Allah tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur kepada Allah SWT dan tidak ada bagi satu diri yang mempunyai hidup ataupun nafas Bahawa ia nak mati melainkan dengan izin Allah sebagai suatu ketetapan hukum yang telah ditentukan Barang siapa mengelakikan pahala dunia kami mendatang akan dia daripadanya Dan barang siapa mengelakikan pahala akhirat maka kami mendatang akan dia daripada pahala itu dan kami tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Allah Subhanahu mencerita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu adalah benda biasa. Pada minggu lalu kita bercakap hak kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Kita bercakap atas sah katanya kita nak tengok bagaimanakah cara mati dalam Islam sunnah mati ni lebih patut kita ikut daripada semua sunnah siapa hal ni orang panggil round hot sekali kalau kita duduk turut sunnah kok lain sunnah sunnah sunnah bahasa apa nak mati tak kok lain pun dia rugi kita sebab itulah apabila kita cakap hal mati ni terkadang-kadang dia lebih punya harga banyak daripada kita kecepat hal beranok sebab hal beranok adalah satu nilai yang tinggi juga kepada umat Islam dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW alaihi wasallamlah rahmat kepada sekalian alam apabila dia dilantik menjadi rasul tapi tukah beranak tu dak laki tukah beranak tu dia tidak jadi satu gapa dia kebangkitan lagi dan tukah beranak tu orang Islam tak ada orang bangsa kita ni tak ada kafir saja dok keliling tu sallallahu alaihi wasallam jadi kita keceh ha' beranak tu mana kata kita keceh ha' keadaan jahiliah sahaja keliling tu Tu kadang-kadang duduk semerung, duduk ambil Nah, perbuat tiap orang jahiliah hak molek-molek sah dua tu Dah tak ada nak hak lain lah, tak ada hak lain Mari duduk tiru, misalnya nah Abu Lahak dan sebagainya Ya ada merdeka, sahaya dia, apa itu Kita berasa muja boleh tiru hak tu dan sebagainya Nah, comel doh, di segi kasih Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita keceh di sudut kita nak tiru tu, di sudut mencari ugama tu, pada minggu lalu kita rayak dah katanya, keceh ha Nabi wafak atau mati, lebih kita mendapat ugama banyak daripada kita keceh ha Nabi beranau. Nah, saya kedua-dua jangan silap, ha. nak suruh kecep belakang. Bukan tak saya kecep tak hal Nabi Baranok tu? Nah, kecep pasang wirti belakang lah. Nah, aa, tetapi ingat malak-malak katanya pada bulan ni, Nabi Baranok, Nabi wafat Juga pada bulan tu hari tu masa pung dekat-dekat masa. Baranok waktu subuh dia mati waktu duha. Pepianing dia tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok situ waktu dia mati ni orang keliling dia adalah orang Islam lelaki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu gerak-geri dia waktu duk sakit, waktu duk waktu duk apa dia sakit nak mati, waktu beliau nak mati sikit pun semua tu jadi ugamo ya. Pun jadi ugamo. Ugamoe kita kena tiyuh sunnah. Yang kita mesti kena ikut jejak langkah dia. Dah sakit, nak baca belah mana, nak gapa, nak gimaki ke pihak katik, dah sakit. Ha, jadi misalnya belah tu. Tu ugama belah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ugama yang sangat susah kita nak tiru. Sebab pihak sakit ni, ni tak khabar ke diri katik, jelak-jelak. Sebab tu ni mari perangai-perangai, tak molek. Hak asli, hak kita duduk pekuk, mari lama-lama dah. Pihak sakitnya ,nya ,nya berlaku tu berpada. Bila ya, sahabat kita tak khabar ke diri dah sikit-sikit kadang-kadang. Jadi Rasulullah SAW balah mana dia sakit. Kita mengaji dah pada minggu dulu. Katanya dah lah dia sakit. Dia tu tak tinggal semayah jemuk. Oh, bawa pipa yang jadi tu ime. Baca surah panjir-panjir. Itu -panjir. seadah kita kena boleh. Kalau tu email mana sakit Kalau boleh kacak tu Dia tu email lagi mula, Boleh tahu sunnah Rasulullah SAW Jadi tu email dia semaya, Sedangkan dia tak sakit boleh Tak ada apa Kalau dia, dia tu boleh baca mula, Hati dia tu khasyuk Sakit bukan tangga katanya Nak melupukkan khasyuk dia Dengan Allah SWT Boleh itu. Jadi sunnah-sunnah tu. -sunnah nah Segala amalnya teruk bagi pada nabi sejak daripada dia dilantik menjadi nabi, siapa dia wafat tu dia panggil sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenatiu dan ambil mari jadi liang baik kepada kita. Apa ada tu? Alhamdulillah kebetulannya, waktu mau wafat neng supaya kita lain. Jadi kita sebagai orang Islam. Kita patut tengok Nabi wafak lebih baik daripada kita tengok Nabi bekerja yang lain Ataupun berlaku kapal-kapal -kap yang lain Oleh itu, ikhwan yang simulis Kita kecek maidah sampai malah jemaah Dah baru ni tak begitu Dia mula sakit pada hari senar Nah, kemudian dia lanjut sampai sampai sampai Lanjut mari sampai sebelah hari Sampai pada hari khormis Senar sampai khormis berkuali sebelah hari Lagi itu Dia duduk pipa semaya semayah sampai malah ahak malah malah jemaah semayah maharid dia pimpin semayah biasa lepas pada tu insya dia tak boleh terbit dah usaha berapa kali nak terbit dia rapati bahawasanya sakit dia tu menghalang dia daripada terbit Dari Sapanya Abu Bakar terpaksa kena naik jadi terima gatinya sallallahu alaihi wasallam lepas pada tu kita tengok bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari satu dan ahad tu Dia dapat tidirinya katanya Rengen sikit Rengen sikit Sakit dia tu Tak ada berat sangat dua hari tu katanya Lepas tu dia pergi Nah, di antara dua orang dok kepang dia tu Untuk semaya zuhur nah, Semaya zuhur tu semaya Bukir hak peseng tamadat adalah pese dia panggil dia jadi taimil pada Abu Bakar. Abu Bakar ditaimil ke orang ramai dia panggil. Dia duduk lek di kiri Abu Bakar. Sebagai taimil Abu Bakar dekat-dekat gitu. Ya sepang kita sembah dua orang sampai dekat-dekat nak sama tinggi. Kata setengah nak sama tinggi dia ya tu. Kata setengahnya kuasiki ya kaki ni. Nah, ha, tu daripada kaki taimil tu. Tapi makmum duduk lek kanan. Jadi Abu Bakar di makmum Nabi duduk lek kanan. Pas tu dia baca tak derah Tak baca lah dia Abu Bakar Baca derah Baca Fatihah baca Jadi Abu Bakar Terima kepada makmum Semua Abu Bakar Terima makmum Kepada Nabi SAW Ini adalah satu Keadaan yang khusus Kepada Rasulullah SAW Menurut apa yang dicatat Oleh hadis Bukhari Dan Muslim Nah jadi Hal ini kita tak boleh Nak tiru orang lain Nak buat tak boleh lah, tu Sebab orang lain tu Kalau sakit kan, Jadi makmum tu Nabi tak boleh Jadi makmum dia Dia kena di terima Walaupun dia sakit nak Dia sebagai kuduah sebagai contoh. Contoh lagi jadi ikut dia ya, tak boleh. Nah sebab itulah maka kata ulama' Nabi s.a.w. tidak menjadi makmum dalam hidup dia. Walau setara nanti dia sakit turbit mari maka dia tu jadi imam kepada imam kepada orang-orang yang semaya bersama-sama. Itulah. Dia tu Abu Bakar baca dirah. Abu Bakar semaya. Abu Bakar gapar. Tapi Abu Bakar nak litah dia ya, tak boleh. Dia ya, kena rakok dulu. Abu Bakar rakok tu. Dia orang tu Abu Bakar. Nah gitulah. Sallallahu alaihi wasallam Dalai semayal pah pada dia Berlaku pada mala Gapa dia Mala Jumaat tu. Pah pada tu Kita Tengok bahawasanya Dari celah-celah tu tu Dia buat gapa katik Hari satu Tak ada banyak Hari ahad tu banyak dia buat perbuatan Seperti dia buat gapa hari ahad tu dia memerdekakan sahaya dia Dalam keadaan dia ada sakit tu Nabi ni ada banyak orang sahaya Orang, orang, orang hadiah dia Sahaya-sahaya ni sepuluh menata Masa tu Nah Ada setengah orang yang merdeka selalu dah Boleh dia yang merdeka seperti Zik Zik bin Harithah Daripada Syria Dia tu tu Bila boleh dia dia merdeka sebagai orang okay, maula ya panggil maula bila merdeka jadi maula Rasulullah s.a.w. alaihi Dari itu uh, setengah lagi banyak lagi yang merdeka, hak tak merdeka dia pakai sebagai sahaya baik lelaki maupun perempuan. Apabila sampai masa dia nak meninggal dunia, dia berasa kata dia nak meninggal, maka dia tidak berhajat lagi nak pakai. lalu tu dia ambil peluang tu memerdeka ke semua sahaya yang ada-ada lagi. Kerana Islam menggalak supaya memerdekakan sahaya-sahaya. Itu tanda kata Islam menggalakkan, memerdekakan sahaya-sahaya. Lalu, satunya perbuatan dia memerdekakan sahaya. Oh, yang kata dia ada wakba ismacar. Yang keduanya bersedekah. Dengan tujuh dinah ada pada dia. Duit Nabi yang ada ke hidup sakit itu, itu cukup lah. Kalau tujuh dinah. Kalau learning tengoklah dina negeri mana. nah Dina-dina ni rolek-roleknya, gulik paling-paling bahasa kita kata sekok lah. Tapi negeri demo, negeri duit besar, masa tu duit setara mana, perbezaan dengan negeri kita, kita tak tahulah. Kalau learning ni dina-dina tu adalah macam-macam. Ada 10 kok, ada 20 kok, ada 30 kok. Satu-satu dina. Pentingnya, paling-paling tinggi kita tak? 100 kok, 200 kok. Itu lah. Ya. Duit dia atau Nabi sebagai pemimpin negara, sebagai peratahan hati bodi kalau zaman learning, Nah, duit kau dah sakit tak ada tujuh kok Takut tinggal gak duit Yang sedekah kau dah habis hari tu tujuh kok Haa, kutik sedekah cik tak tinggal pas sekarang Ni lah kita tengok contoh ni Nabi SAW Dia sedekah, sedekah hidup hidup Ini buat kita hawa dia lah Nabi ini sedekah untuk diri dia lah, tak jariah untuk diri dia, nak boleh pahala ke diri dia. Dia buat ke hidup-hidup ni. Dia tak ada harap ke pihak-pihak ya, nak tersedekah. Beraku mati yang tersedekah ke orang Siti Aisyah. Ya kasih cekak ke Siti Aisyah. Tapi dia tak ada suruh lah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia sedekah sendiri dia. Ya. Sebab itulah kalau kita ada duit, ada kebang, dapat, wasanak waktu baik-baik, kaya tak usah hati mati dululah. Waktu baiklah habis dan mati dulu, tu balah kawan nak tu tak kakgi tak habis dah tak lagi, dah tak lagi. Nah, nak waktu baik semeh pah mikil mikik pah mikik-mikik waktu baik mop pasal cakap masuk tu baik api. Batu Nabi SAW, alaihi wasallam tasaddaq bi sab'ati dananir kanat indahu. Nabi sedekah dengan tujuh dinar yang ada pada dia. Patu ini gale katanya dan kita duk sakit tu sedekah tu setengah daripada katanya sunat orang sakit tu bersedekah. Sebagai nak bayar kifarat gatik. Dia sakit ni kerana ada beberapa kesilapan bagi orang tamadalah bagi nabi tak ada dah, dah. Dia tak ada dosa so, nabi. Nah, cuma kerabuan ke anak mati tu bahasa dia gatik kena kena duk sakit. Supaya nak nabi tu bersabar dalam masalah sakit. Nabi tak besar dia de demai ni. Jaga boleh kata jaga sangat dia demai dan sakit kepala. Kalau sakit-sakit kena nak panas derma, kena gapo, Paksa yang dalam medan pera. Eh. Ada apa sakit-sakit nak yo orang paksa yang gagah. Orang paksa yang orang, orang pemimpin orang. Tak ada paksa nyok nyok, -nyok, -nyok tak ada lah. Orang gagah. Nah, lalu tu lah, maka dia tu sedekah duit dia dah. Haa. Kemudian dia tu berikan apa dia, sejata-sejata dia tu kepada orang Islam. Ini orang kata sunnah. Sunnah ini seorang pemimpin atau seorang lelaki dalam Islam ini, terutama kalau dia jadi pemimpin. Boleh kata sunnah pemimpin tu pakai sejata. Tak mengapa pakai sejata itu tak mengapa. Kita ada yang siapa katika atau apa-apa. Supaya boleh tiru sunnah Rasulullah SAW. Jangan itu sunnah, pihak apa? Pias mayas saja. Masuk sejik turuk sunnah, tubik sejik turuk sunnah, makan turuk sunnah. Bawa pedih turuk sunnah, salallahu alaihi wa Nah Sebab Nabi ada sejata semua Nabi. Ada sejata semua. Padahal dia jadi persedeng dah. Orang yang duduk kawal Dah kalau nak kira Allah Ta'ala lagi kawal dia. Tapi, sejata dah. Sejata bukan seorang. Aslihatahu beberapa sejata. Ada dengan kerih, ada dengan lembaik, ada dengan pisah, badik, ada dengan badai, ada agak apa zaman dulu tak ada badai lah, nama kata silap pun lah Ada apa-apa pes yang saya katakan, -ah, sejata zamiah tu Sejak zamiah tu dah beda lah Kita sepatutnya juga Terutama orang lelaki patut ada sejata Kau boleh pakai sejata, sebab tu saya puji untuk menik Untuk menik, untuk nebek, osa, balosa, baga apa lagi tu Banyak-banyak bukak-banyak tu Nah, dalam waktu itu, tu, peluang turut sunnah Nabi SAW. Eh, hey, tuk meni, kita berasalah peluang ini, turut sunnah Nabi SAW. Hmm. Jangan pakai berdek kerana begitu, kerana begini. Pakai berdek, ingat atas, turut sunnah. Ini sunnah Rasulullah SAW ini. Haa, tu. Eh, hey, tuk meni, eh, hey, tuk nabai, eh, hey, bolosa, eh, hey, ke lagi? Banyak lagi. So, so, so, kok apa-apa tu. Hmm. Haa, tu, peluang untuk kita turut sunnah Rasulullah SAW. Nabi ni, dekat nak mati dia tu, ambil sejata dia tu, dah dia tak nak bakar lah ni. Tak ada nak waksaka pada, wisa, wui kepada orang Islam. Wui kepada baitul mal. Faktulah dia maklumat yang terpeda Nabi, gapak. Memang ada dulu peda Nabi. Tapi ada siapa-apa kita, sungguh tak tu, Allah ma'alam dah. Nah, asal sungguhnya ada peda Nabi, ada kakah-kakah sejata-sejata Nabi. Oleh itu, saya wasiat bahawa setiap-tiap rumah tu, gua quay chai kreh buruk-buruk tak tak apa dah we nampak kata ada ikalat sejata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chai ke buruk-buruk tak nah kuda apa -nampak. nampak tak lawa jate sikit abih jate nah abih jate buket tino Allah Subhanahu taala nah, nah jangan yang dok lawa orang nah, lah jangan dok lawa orang awak tak wak ganas kat orang tu tak lain tapi kalau demo buat kita ah tak lain tak lain lagi dah buat kita tak lain lagi nah sebab itu we ada sejata dalam rumah molah saya tanda hajah sudah nak pergi tapi hajah tu sunnah Rasulullah SAW ha? Ha. Uh, dan pula tekah tu tu hari yang nak hari tak mati hari Ahad ni, Baju rata dia ya, ada baju rata Nabi. Sejarah belakon baju rata ni baju dia pian nak pergi pergi dia pakai baju rata tu. Orang hatah nak kanan hari Tak, tak payah diceluk dah lah. jatuh ya, atur paham, dah lah. Nak panah tu, kena. Malaikah kena tempat-tempat tak ada baju rata tu. Tidak masuk sepertulah. Nah, ha, sebab itulah maka ha, kita tahu kata Nabi ni dia ada baju rata. Dah baju rata dia buat ke meskipun dia ada ah tu dia kepada Yahudi. Yahudi dengan orang Arab suka dengan kita dengan tak payah. Barang-barang kakak kaya-kaya nak pergi bertelah berah, bertelah apa, tak apa. Tak apa di negeri Arab, Yahudi di Mekah. Tak apa di tempat kita. Yalah duk pergi setakitnya, Yahudi di Madinah. Nabi nak pergi bertelah berah. Nak pergi pakai berah 30, apa dia, gatal. Soalnya si nasoan 30 gatal tu, tukar dengan baju rata dia. Sebelum akhir-akhir hidup dia tu. Raya kata Nabi ni miskin. Kau itu kalau misalnya gada-gada tu tak apalah. Nabi pun gada juga. Nah, mualat sukar tu tu. Nah, dia tak ada bukalannya. Gada baju rata dia. Dan Rasulullah SAW miskin. Dan Siti Aisyah RA. Malat tu tu boleh kata, tak ada duit. Nah, hari Ahad tu dia, saya raya pada minggu lalu dia tu. Mana dia tu bertel menyuk nak cerah pelita malam Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam betal daripada jirai dia menyuk nah ah tu dia itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ahad. dan kata setengahnya lebih ke akhir tu juga Nabi tu perlu naik atas membagi beceh dengan orang sebagai perjumpaan Peseng dok atas membah akhir sekali dia naik tah mempa dia kata barang siapa yang aku beso dia besen tak ju tengok noh rakyat kata dia orang ju sungguh dia gitah tah atas, atas tu siapa pesan duk kena zolin dah aku aku tapal dia besen tak ada hak aku tapal ke ni belakang aku ni mari goda belakang aku ni kata kui belakang ah tu noh kata kaadil pemerintah islam ya allah adil 100% Sapa kata kena gaudah dari aku Biasa yang tak betul Biasa yang antar pang Biasa yang gedebel nak tapak orang tapau, Biasa nak gaudah orang gaudah Kalau aku buatlah tu Mari gaudah belakang aku ni Sebab aku ni Nak habis lah maknanya begitu Aku nak berjumpa dengan Allah Ta'ala Dengan keadaan Aku tak ada Bukan apa hak manusia Atas kepala aku lagi Sebab tu jangan wakzolain kau gaudah Dia wakzolain kau gaudah Sekolah aku lagi minta maaf Kalau tak taksih Allah belakang pun toseh hola pipi otak semua aku tapalmu itu mu tapal aku kalau munak kalau betul saya tapal aku klik mu minta aku ai kenalah tu kalau kita nak mati nabi SAW alaihi wasallam naik dah dia wayak kata siapa dia aku tapal dia ngelal salah berhak atas dia mari tapal klik aku pula ah dia kata fa hadha dhahri falyastaqid minhu nenglah belakang aku maka dia tu marilah apa dia Godak klik Dan barang siapa yang aku maki kepada dia Secara tidak sah Aku kata huduh ke dia Apa kata aku bisa kata huduh ke dia Maka eh? Inilah aku Kata aku gelip pula Kata aku gelip Haa tu kata aku gelip Haa tu gitu lalu dia nak kata Kata huduh padak kok orang Godal awak gedebel apa tak ada Kalau godal Godal dengan hukum Goda yang hukum siapa minum airak. Goda 80 rotel. Eh, 40 rotel siapa. Apa dia berzinah. Goda 100 rotel. Kalau dia tak bini lagi. Kalau bini dah. Rejam siapa mati. Kalau person tu, tak apa. Kerana itu hukum Allah Allah Ta'ala. Beri hak pada Nabi untuk jalan hukum Allah. Ada apa person gedebar-gedebar tu. Tak ada bagi Nabi. Kalau ada, maritai dia selalu. Jangan pihak malu gapa. Jangan berasa hina ke aku. Aku akan... Hina depan Allah bila aku wasak debala dunia ni. Aku akan jadi orang hina depan Allah Ta'ala Ya Dia tak sedia orang hina depan Allah. Yang nak hina depan Malaysia, tak apa. Depan Malaysia, kalau hina setarana, yang nak berbohon masuk dengan akal tak boleh. Kalau beliau setarana, yang nak berbohon masuk dengan tak boleh. Depan Malaysia. Tampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala bila dia menghina, maka kita kena masuk dengan akal. Rabbana... Gapada? Gapada? Rabbana innana sami'ana... Gapada? Gapada? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Rabbana innaka man tudkhilinna rafaqat akhzaitah. Eh hey, tu hai kami. Sesungguhnya mereka yang kamu waksud, syarga, waksud mereka tu, maka sesungguhnya kamu menghinakan dia. Bukan sakit api tu. Basanya tu hai menghina. Tu hai menghina tu sakit hati kita. Sakit api tak adalah lahana. Sakit api. Body, benda. Orang Islam ni dia hormat dia tu sakit. Gampang saksi dia tu yang jaga. body ni ada kena-kena ada masalah. Kenapa ada Dan buka tabiatku ya ni biasa yang tak tegar, biasa yang buat musuh ngoriayata, laisa min sya'ni wala min tab'i yata. Ala wa inna syahna laisa min tab'i wala min sya'ni. Syahna ni mana? Balah. Balah tak tegar tu buka atas aku Umat dia Jangan kita tak tegur sama kita orang Islam Jangan balas sama Islam Kena berbaik-baik Ni Hak-hak sub-tai yang naik Naik, naik memang hak-hak sekali Patok kita pegang benar-benar Benar-benar hak Pesan yang terakhir Nisbah dengan betuk yang naik tak member Nisbah dengan yang, yang duduk bawah banyak lagi nah. Dia kata Dia kata Barang siapa yang aku bertel duit dia... ...wapa-wapa riah, wapa-wapa kok... ...hak aku tak ingat atau hak aku ingat... ...minta mari ambil dia aku belakang. Dia ya, ambil sepupu dia seorang ...al-fad... ...anak kepada Al-Abbas. Mari duduk dia ya, atas, ambil duit aku. Ada lagi ni. Lepas tu, siapa dia bertel... ...aku bertel dia, membayar ni. Lalu tu... ...minta... minta ...tu minta lalu dah. Siapa rakti aku bertel dia... ...berapa riah, wapa kok, wapa derah... Tak ada dia jengok naik. Nak minta utair kelep. Dah tak ada. Ya. Tak ada berterah. Ada orang banyak katik. Tak ada berterah. Kalau dia berter. Berter, dia bayar. Kalau dah. Dia bimbing aku jatuh dulu. Lepas ada seorang jatuh. Itu pun lepas pada semej dah. Lepas semej Zohor dah. Lepas semej Zohor dah uleh. Sekali kelep pula. Sekali belah Zohor. Lepas semej Zohor dah kata. Eh, dia ada utair aku. Aku berterah dia tak. Tolong mereka yang aku nak bayar lah ni. Pastu ada satu orang yang bangun. Nak wayak kata gambar hukum kerajaan Islam yang ada. Nah, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata apa dia? Utaku hakmu berteduri aku tiga derhaji. Satu gaya, gaya. Nah gaya, tiga derhaji saya kata. Ha gitu ya lah. Ya kata Fadli. Hei Fadli, utaku dia tiga tiga derhaji. Bayar uteh hari itu. Beih, tak ada uteh. Pas tu akhirnya ia kata, ia kata "Dah mung tak ada pihak kata berani ngapa dah royak kata ada uteh, sore ayang rina hak ada uteh hak ingat. Aku tak ingat, tak apalah." Nah, maka aku nak minta kamu halal belaka kalau aku tersilap ke mana-mana. Fa'hlni yang kata. Nah, maka naklah kamu halalkan aku ni yang kata. Ahilni. Nah, atau fa'hlni. Nah, ahlini, aku bermala a hal halalkan akan akan aku ni minhu daripadanya supaya aku tu laqitullah wa ana tayyibun nafsi atatayyibun nafsi supaya aku dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tu hati yang sangat comel itulah satu lagi gambar keadilan pemerintahan Islam mana prarthana tiba, tiba di branding kecil yang lah tu Lani pakak do lari ke ayak belako pulak dah. Air. Ah ni bani dalam sepa bani ni pakak berkata mengkum makan, hok ni mengkum makan maka, lah ni, aku makanlah ni. Nabi sekok ya kira. Sekok ya kira. Makan air ayak sekok, beretai duit air ayak ya kira. Sallallahu alaihi wasallam. Bai jauh, kerja Islam dengan kerja kafe. Alhamdulillah. Kerja Islam kerja kafe. Atau kerjae bukan Islam walaupun orang Islam ya tapi bukan Islam cara mu itu. Mana dia berani mari duk tatai dapat ramah. Aku ada gapo dak salah mu mau maita kelik. Mana belak tu? Mana sedadu mana sedadu tak berani nak waklah tu jangan persedai jangan peratkan hati berdenai jangan kena ayuk. Banyakkannya salah belaka dengan ayat banyakkan salah belaka ayat. Nah sebab itulah maka tengoklah kerja Islam bagaimana Kehebatnya Dia holah belakang rakyat godear kalau dia ni salah. Tran. Duit gapo apa dia rakyat sanggup bayar Ada setengahnya so, Nabi berdoa Dan macam-macam lah Menurut riwayat hadis Pentingnya Buat bak Nabi belum nak mati ni Buat bak untuk nak camrak segala benda-benda Hak wasa kuwajib, petah dia tu Ya jalan lagi habis licin Dauh gama yang nyapa pada manusia Beda Allah taala al di Arafah gitu lagi. Tua pula baga, baga untuk diri dia, pula. dia, bayar dia. Nah. kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu juga Ibnu Mas'ud masuk jumpa dia, salah sahabat yang terkena Ibnu Mas'ud Mas Dia pergi masuk tanak Rasulullah radhatullah sangat. Pegang tangan Nabi Allah panah garing. Dia kata innaka latu'aku'akan shadida ya Rasul. Sungguhnya kamu ni sakit teruk ya Rasulullah. Jawab Rasulullah ajali ya kata ya betul ya kata. Inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Aku ni apabila sakit super dengan dua orang lelaki mengsakit. Sakit hak dua orang mai bos takut sore. Double sakit. Dua kali ganda sakit Nabi ke atas ha, berbanding dengan orang-orang tamadan. Aitulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim setiap ni. Bukan dongai-dongai hak saya wak hari ni banyak ke hak. Bukhari Muslim saja. Bukan dongai dah saya wak hari ni ni. Nah, nah banyak ke saya cakap ni banyak ke? Nah, Bukhari dan Muslim. Nah, bukan apa saya tak ada tahu kat mai mana uh, orang duk bari-bari ke tak ada saya tak bari-bari tak ada nah. hmm. alhamdulillah dia kata kalau gitu dia kata itulah kerana kamu ni diberi balasan dua kali dua kali ganda balasan nabi apabila dia sakit faqala rasulullah SAW alaihi baginda menjawab sallallahu alaihi ajal betul ya kata dua kali ganda aku ni dia kata tidak ada seorang muslim yang mengenai mengalamiakan dia oleh satu perasaan sakit sama ada sakit pala, sakit gigi, sakit perut, sakit betis, sakit apa kecuali Allah taala apa dia melontor atau menggugur darinya akan kejahatannya seperti mana pokok itu menggugurkan daunnya. Pokok musim panah angin kencang bagaimana daun kayu turun daripada pokok kayu musim kemarau angin kuat begitulah orang sakit Tuhan waktu turun dosa-dosa dia hapus dah dosa saja. Apa tu kita pergi hospital kita tengok ni puak tu pernah apa dosa belaka tu, hospital baik Gak apa baik. Allah Taala oh, turun dosa dia. Kalau kita rasa begitu, hari-hari tu senyap mana dosa kita turun. Kalau kita sakit sampai 5 hari, senyap mana dosa kita tu gugur gitu. Fiqhi sahabat itulah nabi bila pergi ziarah orang sakit, dia kata tahuran insya-Allah. Tahur tu makna bersih. Oh, macam bersih insya-Allah. Sebabnya sakit ni peseng dia malah hidup sodok dosa-rosa penyakit. penyakit. Eh? Sebab itu siapa sakit jangan dulu jadi susah, jangan dulu jadi berasa itu. Cuma usia usia kerana siah dan sehat tubuh badan ni, lebih boleh beribadat pada Allah banyak daripada kita sakit. Itu yang baik dah siah. Ada, ada peluang segi boleh pahala, pahala sakit banyak ada pahala siah. Tapi kalau siah kita pahala hutut nak taat pada Allah, baik siah. Kalau siah nak apa nak lawat Tuhan, dia sakit situ. Nah, nak lawa tu, hai, bangun, apa nak lawat dia bang? Apa? tak dapat pasal duk bangun. Nah. Ah, tu, tu. Itulah subhanallah. Sakit ni ada makna sangat-sangat. Sakit ni ada makna sangat-sangat. Alhamdulillah. Itulah kita nampak pada hari sebelum dia nak mati dah. Semua tu bahaya sebelum. Dan satu lagi dia tu tekah dia dah sakit berdoa tu. Dia pergi buka muka dia, ya katuk muka dia dengan kain dia tu. Bah, sakit dah buka muka tu. Yang terbaik, ya tu locak perkataan ayat kata laknatullah alal yahudi wan nasara alladzi alladziin attakhadhu qubur anbiihim masajid. Ada mutafaqqan alaih kah. Kan? Celah-celah ya duk. Ya duk gapo? Ya duk paise sakit tengok dekat anak-anak -nak mati tu. Ya Dia ya kata laknat <tuh> Allah ke atas puak Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai saje. Ada boleh nah mengambil kubur buat saje. Jangan semayah dak kubur, janganlah kubur jangan weh adik-adik beradik dengan sejik. Kubur tak ada kena adik-adik wadak kubur mas sejik. Puak kita dua adik-adik dulu banyak salah. Nah, di mana kubur situ yang nak repak sejik dia? Di mana ada sejik situ yang hidup tak taruh orang mati? Kena buat sejakit sepuh kurak kan nasi. Nah, ada eh tak ada. Ada dak. Nah, jangan ho jadi gitu. Dak, karena ini benar aja. Jangan weh adik-adik, weh dak. Weh sengai itu Ya, ya punoh dua ni. Kan sejik tempat ibadah. Orang mati nak jadi beralah. Dia nak jadi pesan tu. Dia nak terubik gambar kot tu. Dah lama-lama. Baru-baru tak apa lah. Dah lama-lama dia -lama, nak tajuk lagi. Nah. Kerana beralah-beralah yang dulu tak lebih pada makna orang mati. Dia tu beralah 2 hari tu. Orang ni mati ha ingat dia. Wah gambar tu bek mari. Tak asal beralah-beralah tu daripada gambar orang mati. Sebab tu Nabi tahu buku ni. Dia ya, tak usah. Tak usah nampak baik kubur dengan sejik. Tak usah nampak baik terutama kubur hok gedang-gedang. Jangan dok. Tapi tepi sejeq hok gedang sikit. Dia boleh jelas sorang Tak ke bucu-bucu tak apa dah dia tu. Tak ada puah dia ibadat kuat dah. Ni kau gedang bel kot pala sejeq tu injadi ke dia. Jadi dia hak tu silap. Oh silaplah Tapi tak apalah hasil al-Fabdah kita suruh kacamuhih dialah tu. Mulihnya ana nak dicabut tak leh dah. Nah kita berdoa ber Allah Taala untuk herta ampun dosa-dosa kita kalau takde benda seperti itu berdosa. Nah kalau tidak itu kita jangan ullah akan benda seperti itu dalam hidup pokok pok kita. Eh. Terutamanya dah apa sikit jangan sama sekali dah. Eh? Hmm. Dan jangan menjadi buku sangat sejeq ni. Jangan menjadi buku sangat kubur ni. Hal lepas dah biar kedialah. Nah, hal lagi akan datang tu jangan buat benar-benar seperti itu. Sebab Nabi kata laknatullah alal yahudi wal nasara. Amalanlah tu alamal yahudi dan nasara tu. Hadisnya ada muttafaqun alaih, bukan hadis main-main dah, bukan ada dhaif dhaif dah. Daun yang dah besar, tak termudah. Cuma nah, hanya, hadis mutafakhan alih. Nabi dekat nak mati dia, laknak akan Yahudi dan Nasara bawa dengan laknak Allah yang menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat sujud. Tempat kita tak ada lah. Cuma Pak Ita jadi nak-nak semegang gitu ya. Lek-lek anda tak ada. Lek nak semegang tak ada. Nah, dekat-dekat, sepul-sepul tu jadi ni. Bawa tanya tahu lah. Tak, bawa tanya. Nah, tapi kau wak tu dekat-dekat. tidak dekat-dekat. Ya payo nak nak dekat buku negeri kita ni. Ya, dok tu banyak. Tapi bawa itu semua ya dia nak jadi dekat-dekat tu -dekat. semerau, buku-buku nak semerau. Buku, buku Bab tu kita tak sempat jadi buku besar sangat. Nah buku-buku masjid dekat kubur yang kita jadi buku-buku besar sangat. Bu jadi pel-pel aja. 66 hal-hal pelpas dah tu kita jadi maaf-maaf uh, tak -maaf dia. Nah. Hmm. Habis. Itulah lebih kurangnya kemudian Sallallahu alaihi wasallam diatuk pada pagi senah inilah pagi dia nak mati sallallahu alaihi wasallam pada pagi senah tu nyesah hasta Abu Bakar pipi yang orang sembahyang subuh kata setengahnya baru dok nak sembahyang kata setengah dok sembahyang tu dia dengar orang kaumak dengan gapo beralinya kuasa segas ta buat cerita-cerita dia nak jumpa dengan umat berasa orang pengen risau atau susah hati nak tinggal umat kalau dia mati ni yang buka tabir ya rumah Aisyah ya tepek dengan sejet rumah nabi duk tu rumah Siti Aisyah tu tepek dengan sejet ada pintu di antara sejet nabi dengan rumah Siti Aisyah buka apa nampak kena semailah sejet Sumpah umur Tok Guru zaman zaman dulu Tok Guru Dia buat begitu belakang lah Balah tu berdepik dengan umur Tok Guru Umur Baba, apa gitu, Baba tu berumur dia Masuk jadi imeh lalu Ha begitulah umur Siti Aisyah anha dengan Sajid Pagi senar tu Pagi dia nak tu Abu Bakar tu Nak pipin orang semaya Menyegi jengok tu Berfungsi sahabat dia nak semaya Kejut dia Kejut dengan serenok tengok Nabi buka tengok demo senyum tengok pula mak. Suka berseri muka tak padan dengan hidung sakit banyak hari, 13 hari hidup sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tu cuba-cuba nak belakang di nak uin Nabi ya nak edit imej tak ingat segarnya ni. Nabi buat tangan ya. Duduk-duduk situ tak. Tak tahu tak, tak sakitlah duduk situ. Su semaya lah su semaya terus. Puak sahabat tu sampai semaya dia tu pun jadi cacuk juga. Kan duk ingat ke Nabi suka kena bagi sihat. Dia ingat kata tak leh bangun sikit abok nak sakit udah 13 hari. Dah tak ada tubek mai semaya. Nata-nata ba nak semaya atau ba tengah duk semayanya, jelas tubek mari ikut celah celah tabir tu. Ada sernak sahabat-sahabat radhiyallahu Dan chome udah muka dia pagi itu Apa-apa Ai -apa engau sampah hadis Bukhari dan Muslim yang dicerita oleh Anas Khada dia. Khada tu tengok habis hari dia kata aku tak pernah tengok Muka Nabi lebih berseri daripada muka Nabi pada pagi itu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia nak nak mati bukan? Pada mondoy oyak kata orang ni dia nak mati tu, sakit-sakit berat, dia minta air, minta apa apa, apa, -apa nak segar dia harga tu. Yang mari tu mari nak oyak dah tu, mari oyak dah tu. Jadi Nabi pun gambar pasien tu juga nampak tu. Nabi ni kita nak dibanding orang biasa tak boleh sebab dia hasrat dia dalam hati dia tu kasih pada umat dia tu tinggi bukan? Sakit setara mana Gapanya bangun gitu Selok sendiri dia Ya tu Tabir tu Nah Sallallahu alaihi wasallam Boleh mereka tu nampak kata Nabi tak setubik juga Nabi sudah so, mahu teruskan semaya Mereka pun jalan semaya Nakwayat no, katanya Sebagai tubik amlah hak terakhir dengan umat dia Sallallahu alaihi wasallam Tengok umat dia tu sangat serenok Sebab umat dia tengah-tengah jalan semaya Itulah penglihatan terakhir ya. pengin nazratul wida' pandangan perpisahan dari Rasulullah SAW alaihi dengan umat dia tengok umat dia duk semaya lepas pada tu dia pejam mata jadi hak sekali tengok umat dia gawa dia umat dia duk semaya radhiyallahu anhum sebab tu dia seronok seronok jadi dia gina seronok tengok umat dia dia yakin atau umat dia semaya supanya semaya hadianna no. sallallahu alaihi wasallam pahara tu gak kalau masuk dalam rumah Siti Aisyah dekat, tak? Awak salah dah awak. Iya, iya, iya, iya, iya. Nyanda di Siti Aisyah dekat. Nyana tu, nyana tak? Nyanda tu nyanda tak celak makah dah. Katanya orang panggil nyanda tak takleh takleh takleh nak kira banyak dah Jadi puak sahabat-sahabat luar ni semayang dengan serenok benar pahal kata Nabi ni gagah benar dah lah Hangga sahabat Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu pun peh kata Nabi ni oh masyaallah sihat. Abu Bakar sendirinyo wak kelik ke rumah bagi tu mula tu pakak duk berjaga jaga Nabi. Hawo napa mari duk buka tabir kak duk wasap aja dah lah Pakak klik tu becak kut sejek kut luar gapo oh masyaallah Nabi kita masyaallah nah kare boleh di sembahyang dia boleh ke azhur kare ade kira gitu. Abu Bakar kali klik umur dia klik umur isteri dia lah jauh juga umur dia dengan umur Rasulullah tu dia ingat tak? comel lah, lah apa Nabi dah menyulur dah dalam umur dia Siti Aisyah r.a nak tinggal tak boleh dah itulah sebagai suatu keadaan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dia celah-celah eh, dia ada sakit tu di pagi tu juga apa dia? dalam Nabi kat dia ada penak tu apa dia Fatimah masuk Fatimah anak Rasulullah SAW Dia pada ada seorang itu dah anak-anak dia Tujuh hari mati belakang belum ada dia mati Anak yatim mati Anak lalu belakang Anak perempuan mati tua dah tapi belum ada dia mati belakang Zainah mati Umur Kelisau mati Raqiyah mati Tinggal Fatimah balik-balik seorang boleh buat anak seorang itu, sahabat itulah dia tak ada lah nak kira abai sebagai seorang pak, tak ada anak seorang ini sahabat itulah syiah, kita kena ke syiah ni. nah, kerana dia isteri pada Ali, Fatimah Az-Zahra ni isteri pada Ali, jadi ya, Fatimah ni lah ya. agak kata tinggi sekali, kerudukkan ke dia di siat, keluarga Rasulullah s.a.w Fatimah masuk tengok pria kata setengahnya dia tak teriak lagi kata setengah dia teriak seorang sahabat Ayah dia ni, bila Fatimah mari rumah kat, dia bangun, dia peluk, kucuk selalu. Itu, orang-orang no, yang kata, pok anak tu bala tu. Pok dengan anak tu, walau anak tu wadah pun. Kena duduk kucuk, kena berjabat salam, kena baik. Bukan anak mari pok, waktu tak peduli, itu tak lah tu. Le, kena peduli anak mari rumah ni, peduli, ah, mari bila, make, mari apa, peluk, kucuk dengan anak. Tapi sekali ni tu Rasulullah SAW tak orang nak kucuk Jadi dia biasa Fatimah yang kata Sama Rasulullah bangun kucuk sama dengan dia Kali ni ayah dia tak orang nak bangun Dia pah di hati dia kata Ayah dia ni beralih Berakman Situlah yang masuk masuk pok. Dia kita tengok ayah yang sakit Sakit adalah katuk Muka buka muka La ilaha illallah Dia baca tu sama Duk tak ada Siti Aisyah Nah, dia kata La ilaha illallah Innalil Sakara Tiada Tuhan melainkan Allah Sungguhnya bagi mati itu Rusuhan yang sungguh Perak sekali Sakit sungguh nak mati ini. Nabi tak biasa sakit seperti sakit Tapi dia sabar Sungguh doanya Hak nasa ini riwayat daripada Bukhari Muslim. Hak riwayat daripada Termeziah kata. La ilahilallah. Allah ma'a'inni ala sakaratil ma'a. Hei tuhan aku. Tolonglah aku atas rusuhan-rusuhan mati. Susuh mati. Sakit mati. Ujian mati ni sangat kuat. Ya Allah tolonglah aku ya Allah. Nabi SAW berdoa kepada Allah Taala Untuk menghadapi rusuhan mati dia mak kemarilah ni sunnah belaka ni sunnah belaka doa sunnah belaka ni doa sunnah banyakkan lailahaillallah bila ter sakit lailahaillallah doa kepada Allah taala doa kepada Allah taala Allah ma'anni ala kepada ala ala sakaratul maut itu di antara doa Nabi SAW dalam hadis apa dia at-Tirmizi al hadis at-Tirmizi apa dia Fatimah masuk ke dia kata wa karba abah dia kata Allah ayah sakitnya gitulah makna wa karba abah Allah ayah sakitnya beratnya ayah sakit aso gi nah ayah dia duduk sana di apa dia Siti Aisyah radhiyallahu anha dia tengok pada Siti Ainsyah, ke, kepada kepada Fatimah dia kata laisa ala karbun ba'da hadha al Allah sallallahu dia kata Lepas pada hari ini ayahmu tak sakit dah eh, Lepas pada hari ini tak sakit dah ayahmu. Ni. Bahasa dia tu tinggi. Mana kata mati, lah tak sakit. Tak sakit dah lepas pada hari ini hari ini hari, hari ayahmu sakit sus sekali. ni. Leisa leisa ali ala abika karbon pada hari tadi Tidak dah. atas bapakmu satu kesakitan yang penat lepas pada hari ini tak ada. dah. Mana sekali dia memberi berita gembira lah kepada Fatimah dia mana ayah nak mati bawa mati juga ke rahmah lah tempat kita mati-mati mana pak kembali ke rahmatillah Sakit-sakit sakte tujuannya Sakit depak, tu rahmat Allah Taala menjambul. Salawatullahi alaihi wasallam. Ya kecik tu geti ada mana sangat dalam pengertian dia ya kecik. Tadi Nah satunya dia nak mati yang keduanya Ha? dia nak temu dengan rahmat Allah Subhanahuwataala. Dua-dua makna dalam kalimah hasanah. Nah itu. Lepas pada tu Abdul Rahman masuk lagi. Adik ke kakak, kakak Siti Aisyah saya tak pasti anak Abu Bakar agaknya. Masuk lagi bawa kayu sugi. Hmm tak ada lagi. Kayu sugi, bawa kayu sugi. Kayu beruhi. Pergi. Kayu oleh uh, orang Mekah kayu sugi tu pakai. Bawa kayu sugi masuk lagi. Abdul Rahman bawa kayu sugi masuk. Pergi. Ya tak takleh nak kacak apa, -apa. kedua, lali, tengok tangan Madhu Rahman buat sugi Siti Aisyah dia tengok ke muka dia semula Nampak Rasulullah ni, dia tengok ke sugi Madhu Rahman tu Tak ada goyak apa dia Lepas yeah. Siti Aisyah kata Nak sugi je ya dah, nak sugi Kacak pasal yang awak tak goyak lah dah Siti Aisyah goyak pada dia Nak sugi ya hanguk, Nak sugi Madhu Rahman Madhu Rahman pun boleh dia baru beli sugi ya tak ada bakal lagi lah ala tu pada Siti Aisyah. Pasal Siti Aisyah ambil sugi mula-mulanya keras. Dia tak boleh bual selalu keras. Lalu tu yang minta izin. Naui Siti Aisyah kunyah dulu, kunyah, kunyah sugi dia. Orang panggil kikik-kikik lembut itu. Sebab tulah Siti Aisyah duk gembira siapa dia tua-tualah hana pun dia, dia ingat. Dia kata ai liyur ini sebagai makanan terakhir kepada Rasulullah SAW alaihi ya lah dia mamuh-mamuh ngan mulut dia Siti Aisyah tu nah hang sampai dia lembu pala sugi bukan lembu boleh boleh sugi sedap lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugi sugi sugi ngatawa-tawa dia dah sugi sugi sendiri sugi sugi khanim amaliterag bagi dia sallallahu alaihi sugi ni penting sunnah napa aluh tapi hak Nabi kasih sekali tak ada napa aluh Nabi kasih sekali Oleh itu maka Marilah Pak Ita pakat beramal dengan sugi. Nah Amalan haksub Nabi Dia tanya amalan Nabi haksub sekali Apa ya dalam hidup ya Amalan bersugi Pak Ita pun dah sakit-sakit Banyakkan sugi, ambil sugi ke hadiah pada orang sakit Hadiah pada orang sakit, pada orang sakit bersugi Dan Rasulullah SAW suka bersugi Dan kebetulannya orang sakit ni Nah, dia tak deh nak makan apa mulut kamu mulut menyebabkan mulut dia tu berbau dah sebab. Kalau sugi mana akan berbau harum mulut dia. Nah, sebab itu lah maka lepas pada tu dia pun duk sugi, sugi, sugi tak. La ilaha illallah. Begitulah. Innalilmauti sakara. Apa hal tu? Mata dia pun jadi nampak layu, tangan dia pun turun. Sallallahu alaihi wa sallam. Tawak. Tawak sublihan-fiflhan. Habis. Nafah. Bunyi tu bek dia ya baca. Baca. Paling baca ayat terakhir. Nah. Menurut apa dia yang disebutkan oleh uh, ahli hadis yang kata. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa al-siddiqin wa s-shuhada'i wa s-salihin. Allahumma maghfir li wa rahamni wa al-hiqni bil a'la Allahumma rafiq al-a'la Allahumma rafiq al-a'la Inilah hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari Bunyinya bersama-sama dengan orang-orang yang Allah tak yang kamu beri nekmakan mereka itu daripada Nabi-Nabi Pak mati-mati dah aku nak klik jumpa Nabi-Nabi semua Wasiddiqin dan dan syuhadat wassalihi Hatuk, ayat saya baca sekali mana Kata saya haksut sekali Allah maufir li warahamni hatuhaku Apa lehmu bagi aku ni Ni doang orang nak mati dah Siapa-siapa Baru-siapa pernah Warahamni dan beri rahmat lehmu akan aku Suh rahmatkan dia Nak mati Wa al-shikni bil ala Dan hubungi kau lehmu dengan al Rafiqil ala ni Iaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau dengan orang-orang yang peringkat Malaku tis-samawati wal -ar. Allahumma rafiqal a'lahi tuhaq al-rafiqal a'lahi Saing hak pekat tinggi Aku nak tinggal dunia Dunia ni panggil dunia ni gendah Al-rafiqal a'lahi Allah ta'ala hak pekat Disitulah dia menghambus nafah terakhir dia Sallallahu alaihi wasallam Maka oleh kerana masa tidak mengizin untuk kita teruskan Dan pentingnya lepas mati ini penting lagi saya sayang InsyaAllah kita boleh menggelepas sekali lagi Bagaimana keadaan mati Rasulullah SAW kita mai sambung sikit lagi insyaallah supaya dapat sunnah para sahabat radhiyallahu anhum menerima matinya sallallahu alaihi wasallam aku qulu qawli wa astaukhiru Allah ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaikum